Saya David Yanto memohon maaf kepada masyarakat Indonesia dan institusi polri atas perilaku saya yang arogan dan melanggar hukum serta menggunakan platform nomor dinas palsu sehingga membuat masyarakat marah dan menurunkan citra institusi polisi saya sangat menyesal dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku terima kasih Kau apa? Kau apa? apa tadi? sini turun Pelaku penodongan senjata api di Tol Jakarta-Tangerang, Jakarta Barat ditetapkan sebagai tersangka. Motif penodongan senjata itu lantaran pelaku tak terima mobilnya diserempet. Saat melakukan aksinya, pelaku bernama David Yulianto, 32 tahun, menggunakan mobil berplat nomor polisi yang ternyata palsu. Aksi penodongan disertai pemukulan itu pun viral di media sosial. Kanit Resmo Polda Metro Jaya Kompol Emil Winarto saat konferensi pers membeberkan alasan tindakan tak terpuji itu. Dijelaskannya, David tersinggung pada saat terjadinya serempet kendaraan dengan mobil korban. Sementara pelaku sendiri merupakan warga Jawa Barat, dan bekerja sebagai karyawan swasta. Atas tindakannya itu pelaku dijatuhi pasal berlapis. Ia akan dijerat pasal 352 KUHP pidana dengan hukuman 3 bulan penjara selain itu pasal 335 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Sementara pada UU darurat tertulis selama-lamanya 20 tahun penjara. Saya David Luyanto, mohon maaf kepada masyarakat Indonesia dan institusi Polri atas perilaku saya yang arogan dan melanggar hukum, serta menggunakan pelaku nomor dinas Polri palsu sehingga membuat masyarakat marah dan menurunkan citra institusi polisi. Saya sangat menyesal dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Terima kasih.